Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami sekarang berada di Kecamatan Masamba, Kabupaten Lutut Utara, yang di mana di sini terjadi bencana alam, yaitu banjir, banjir bandang yang sangat luar biasa dan menyapu semua rumah warga. Dan di sini bisa kita mengambil uh, pelajaran, yang di mana kita melihat banyak uh, harta benda yang hanyut, dan bahkan rumah-rumah, dan bahkan mobil, dan lain sebagainya itu hanyut dengan. Sangat luar biasa. Ini menandakan bahwasanya harta yang kita perniagakan selama bertahun-tahun itu hilang dalam sekejap. Nah, oleh karena itu, sebagai kaum Muslimin, kita harus sadar bahwasanya harta yang paling berharga itulah harta yang bisa kita bawa ke akhirat. Seperti apa yaitu harta seperti kita berwakaf. Nah, bayangkan kalau kita berwakaf Al-Quran, harta itu tidak akan pernah hilang dan itu akan abadi, dan bisa kita terima, kita petik ketika kita di akhirat kelak.